Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Selamat bertemu kembali dengan channel saya Bambang Siripno Hari ini akan menyampaikan materi tutorial yang sederhana. Semoga dapat bermanfaat Namun, saya mohon jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe -nya. Marilah kita ikuti tutorial pada kesempatan kali ini pada tutorial kali ini kita bertemu kembali dengan materi membuat PowerPoint yang merupakan kelanjutan dari kemarin pada sesi tutorial yang pertama membuat PowerPoint dengan sangat sederhana untuk bagi para pemula untuk kali ini akan kita teruskan dengan tahap yang kedua yang tingkatannya masih sangat sederhana kembali untuk bagi para pemula untuk membuat uh, presentasi Mari kita ikuti langkah pertama yaitu kita membuat PowerPoint yang pertama adalah kita buka dulu PowerPoint ini kita cari kita klik ya kemudian setelah kita klik muncullah tampilan seperti ini seperti kemarin ini berbagai macam pilihan ada yang masih kosong ada seperti ini kita akan mencoba untuk lebih baik kembali yaitu kita mencoba dengan yang model seperti ini misalnya kita coba seperti ini ya dengan seperti ini ini misalnya kita akan menambahkan materi seperti kemarin ya kemarin sisi pertama yaitu tentang ciri khusus makhluk hidup, ciri ciri khusus makhluk hidup pada ciri khusus makhluk hidup ini misalnya kita akan fokuskan kemarin adalah telah kita tulis yaitu ciri pada ciri khusus pada binatang setelah ya. seperti ini kita mencoba kita perbesar tampilannya agar lagi untuk itu kita dengan cara tadi kita blok kemudian kita sesuaikan ke ini kalau kurang ke atas kita tarik ke atas warnanya misalnya kita carikan merah ya seperti ini kemudian pada binatang ini karena hurufnya terlalu kecil kita bisa berbesar dengan cara merubah sini kita layak ke atas kita beri warna misalnya kuning ya. terus jadi seperti ini tampilannya kemudian kita akan mencoba uh, menganimasi mendesain uh, slide kita ini yaitu kita cari di sini kata desain nah kita klik ini model modelnya sudah kita memilih yang seperti ini kemudian kita transisikan yaitu kita cara uh, penampilan dalam pembuatan ini nanti pada waktu di slide show akan muncul dengan baik misalnya kita mencoba seperti ini seperti itu ini pakai pilihan transition atau mungkin kita mungkin seperti corden misalnya ini iya. maka pilih sesuai selera masing-masing nah kali ini saya akan mencoba dengan uh, dadarkan effect yaitu dengan ini adalah present, kemudian pada posisi slide nanti, tidak hanya pada slide nya, namun tulisannya bisa kita atur demikian pula. misalnya ini ciri khusus kita atur, kita klik kita klik, kemudian kita masukkan ke animasi animasi ini artinya nanti pada waktu slide dibuka, akan muncul dengan efek yang sesuai kita sesuaikan misalnya kita ambil play in berarti naik ke atas iya. misalnya kalau ini split nah, seperti ini maka kita memilih iya. misalnya kita ambil shape untuk yang kedua agar tampilnya berbeda kita ambil animasi yang berikutnya yaitu misalnya berputar ini, iya. maka untuk mencobanya kita bisa melihat dari slideshow ini. Kita coba, gitu. Nah ini ada monitornya otomatis atau pakai mouse monitornya. Terus waktu show ada pengaturannya. Untuk itu mari kita coba dengan tampilan ini Kita coba muslet Ini kemudian kita Tiri khusus makhluk hidup Tampilan yang kedua Tiri khusus pada binatang Nah ini adalah untuk mempercantik uh, presentasi materi kita jadi dengan cara tadi slide nya kita motivasi, motivasi kemudian tulisannya juga kita modifikasi sesuai dengan animasi yang ada kita mencoba untuk slide yang kedua slide kedua misalnya pada Hewan uh, pada basir unta, satu ciri unta adalah memiliki bunuh. air tubuh pagi kita copy di bawahnya dengan darah kop, kopi kemudian paste yang kedua melipunuk kita ganti uh, memilih yang panjang warna yang kita copy lagi kenapa setengah lagi vitornya. kita hanya kita blur kemudian kita kembali telapak kaki tebel dan keras Misalnya seperti ini dan seterusnya ini kemudian kita sesuaikan dengan tadi pewarnaan kita taruh ini di tengah warnanya misalnya kita pilih warna oh kalau biru tetap biru warna bagus. Kita, nah. model yang ini misalnya kuning. yang kedua misalnya, nah, setelah muncul seperti ini seperti tadi yang pertama untuk mengetahui bahwa slide kita itu sudah didesain sesuai transisinya atau animasinya ini di layer slide ini akan muncul kalau ini sudah ada tanda mulai animasi berarti ini sudah kalau ini belum maka ini kita coba slide kedua dengan uh, transisi misalnya kita ambil model seperti ini ya. kemudian kalimatnya kita coba dengan kalau kalimatnya dengan animasi kayaknya dengan ya untuk yang kedua biar berbeda kita klik kemudian kita pilih ini kalimat yang berikutnya saya kita pilih berputar tiga kita pilih kunca nah, ini sudah animasi terjadi sudah jadi. kita cek mulai slide yang pertama hmm, tampilannya seperti ini kemudian muncul kalimatnya kemudian slide yang kedua ya. ya. sangat mudah bukan? inilah cara membuat presentasi dengan dilengkapi dengan animasi sehingga dapat menarik pada anak didik kita pada waktu pembelajaran di sekolah Terima kasih Semoga tepat bermanfaat kali ini Sampai bertemu pada Tutorial presentasi berikutnya Wabila Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh